Kembali lagi bersama kami di AIM News, seorang anak asal-asalan bernama Abdullah, didagu eh diduga bolos sekolah online, karena sekolah online akhirnya ia bolosnya bukan kabur dari sekolah, tapi malah kabur dari rumah. Diduga ia bolosnya ke sekolah. Berita selanjutnya datang dari Malembut eh maksud saya Makassar, karena sakit, seorang anak pergi ke dokter, lalu dokter menyarankan agar pasien memakan lidah buaya, lalu sang pasien terkejut. Ia pun segera pergi ke tempat penangkaran buaya, sayang, belum sempat memotong lidah buaya, ia pun malah dilahap dengan nikmat oleh sang buaya, tak lupa si buaya makannya pakai kerupuk tambah kecap. Berita selanjutnya datang dari Brazil. Seorang anak tidak sengaja menemukan cermin di jalan, ia marah dikarenakan kasihan dengan si cermin, namun ia akhirnya terkejut setelah melihat di cermin tersebut ternyata ada wajah orang jelek, akhirnya cerminnya dibuang. Sekian berita AIM News pada kali ini, oh iya, kali ini AIM News akan mengadakan giveaway, syaratnya sangat mudah, Anda hanya perlu menghitung ada berapa titik hitam di gambar ini. Oh, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Jika sudah tulis di kolom ikan eh itu mah kolam ya Maksud saya tulis di kolom komentar ada berapa titik hitam pada gambar tersebut Pemenang akan mendapat hadiah dari sponsor kita berupa boluku Semoga beruntung, saya pamit undur diri